Salam, selamat datang di Reiki Sehat Topik pembicaraan kita kali ini adalah tentang tidur Zaman sekarang Tambah keras dan penuh tantangan Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 Terkadang Masalah-masalah dalam keseharian kita bawa menjelang waktu tidur. Terkadang, otak kita tidak berhenti bekerja mengolah data dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari. Ini, terkadang, Menyebabkan masalah Susah tidur Atau Masih ada Beberapa permasalahan Yang Masih Mengganjal Di pikiran dan hati Yang Terus terbawa Saat malam Telah tiba Pada Beberapa orang. Hal ini cukup mengganggu. Sehingga mereka terkadang susah tidur nyenyak. Pada kasus yang lebih berat, bukan hanya susah tidur, tetapi mereka mengalami gangguan tidur dan mengakibatkan tidak bisa tidur sama sekali. Pada beberapa kasus, masalah gangguan tidur ini disebabkan oleh psikis atau mental. Dan di kasus lainnya, ini disebabkan oleh masalah fisik. Pada masalah fisik, biasanya aktivitas otak terlampau aktif pada jam-jam yang seharusnya merupakan saat istirahat hal ini terjadi karena beberapa hal bisa jadi energi atau tenaga yang berlebih atau mungkin faktor-faktor lainnya seperti makanan atau minuman di reiki sehat pendekatan masalah gangguan tidur ini sebenarnya cukup sederhana. Jika masalahnya berhubungan dengan mental, cobalah lakukan self healing sebelum waktu tidur atau menjelang waktu tidur. Anggaplah biasanya waktu tidur Anda jam 11 malam, Cobalah, saya feeling sekitar jam 9. Silahkan e, disesuaikan caranya. Apakah Anda lebih nyaman dengan bantuan musik relaksasi atau tanpa musik relaksasi? silakan Silahkan dipilih mana yang membuat Anda lebih nyaman. Keyword-nya adalah yang membuat Anda lebih nyaman. Bukan yang menurut Anda lebih bagus? Bukan. Karena kenyamanan adalah faktor utama yang penting di sini. Jika masalahnya adalah masalah fisik, misalnya Anda kelebihan energi atau kelebihan tenaga, sehingga susah tidur, coba lakukan grounding. Karena grounding bagus untuk menetralisir kelebihan-kelebihan tenaga tersebut dan juga sangat bagus untuk membuang kelebihan-kelebihan tenaga tersebut. Kemudian, cobalah untuk tidak membawa handphone di kamar tidur. Terkadang, terkadang ya, ada aja keinginan untuk menengok Emails, melihat sosial media, ataupun sekedar browsing. Hal ini, hal-hal seperti ini, yang terkadang mendistract Anda. Sehingga Anda teralihkan dari keinginan untuk tidur, menjadi keinginan untuk melanjutkan aktivitas Anda. Anda harus menekankan bahwa kamar tidur atau Tempat tidur adalah dunia yang terpisah dari hal-hal tersebut. Anda harus benar-benar menanamkan dalam pikiran bahwa kamar tidur atau tempat tidur Anda adalah tempat di mana Anda terbebas dari gangguan-gangguan tadi. Hal ini sangat penting jika Anda ingin menikmati tidur yang nyenyak dan nyaman. Terkadang, beberapa orang melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti saat menjelang tidur, anggaplah dia mau tidur jam 11, jam 10 dia, duduk santai di sofa sambil menikmati coklat hangat atau segelas susu, Sambil melakukan summary dari kegiatannya hari ini. Setelah proses summary tersebut selesai, dia simpan gelasnya. Kemudian, dia ganti bajunya. Ada juga mungkin yang lebih nyaman dengan cuci muka. Jadi, proses-proses tindakan ini adalah perlambangan. Atau simbol bahwa hari ini sudah selesai urusan-urusan tersebut. Urusan kerjaan atau urusan kampus dengan simbol yang tadi, simbol menyimpan gelas. Dia membayangkan bahwa hari ini sudah selesai urusan-urusan tersebut. Dan dengan menyimpan gelas, dia membayangkan dan menekankan bahwa semua urusan dia, dia simpan di situ bersama gelas tersebut. Jadi, stop. Urusan disimpan. Dengan perlambangan menyimpan gelas tadi. Dan, dengan mengganti baju dan mencuci muka. Ini adalah simbol dan juga pertanda pergantian masa atau waktu. Masa atau waktu apa? Masa atau waktu kerja berganti ke masa istirahat. Nah, hal-hal ini harus Anda tekankan dan sangat, saya sekali lagi, sangat tekankan di dalam hati dan pikiran Anda. Jika proses ini sudah selesai Anda lakukan, lanjutkan dengan self feeling atau grounding. Sesuaikan dengan sumber masalahnya. Apakah itu mental apa atau fisik? Dan saat mulai self feeling atau grounding, niatkan. Saya self feeling atau saya grounding untuk tidur yang lebih baik, untuk tidur yang nyenyak dan nyaman. Selamat mencoba. Salam